Soulmate. Ketemu lagi dengan Mimi, Mbak Inka, juga Sindi di podcast kita. Masalah emang ada, <tid> <tid> tidak ada tentunya. Ya, Sommet, Alhamdulillah sudah selesai sudah bulan Ramadhan kita. Bagaimana puasanya Kemarin kita sudah berbagi, sudah sharing mengenai mata kuasa iya. yang sebenarnya Mbak Inka, Sin itu. Iya. Jadi bagaimana? <guluh> sudahkah kita mempuaskan kehendak diri hanya mengikuti kehendak Allah semata selama bulan Ramadan kemarin? Dan, Dan sudahkah sudah tercapai tujuan puasa. dari ajaran Islam tentang puasa yaitu menjadi takwa? Bagaimana? Soalnya. Jadi hari ini kita lagi Lebaran, Aku <guluh> senang banget, sampai maju banget. <guluh> Dari Saskia Meka, terima kasih Terima yes. yes. Kita juga lagi di hari ini, episode-nya spesial Karena Lebaran kita lagi bertamu ke rumah Mbak Inka Yes aku Jadi... Gak yes. sih yes. ya aku mau masak Aku kan? <laughs> tidak masak, kamu masak enggak. sih? Enggak, aku sengaja karena aku masak Tapi kita diundang Mbak Inka sih, aku mau <laughs> masak juga Semuanya di rumah ada masak? Tidak.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 Wah wow. hari kemenangan karena ada sebulan penuh berpuasa. Hmm. Tapi sebetul sebetulnya, mbak Indra, Lebaran itu apa sih? Makna Lebaran itu tuh sebenarnya bagaimana bangga Idul Fitri itu apa sih? Ya. Jadi kita samakan dulu persepsi ya kan ya. bahwa uh, Lebaran ini multi makna ya. Banyak orang hmm. uh, punya mengartikannya berbeda-beda namun karena kita pun kita mengenal bahwa ajaran puasa versi Islam itu menuju takwa, maka konteksnya ke arah situ gitu. jadi kan kita tuh kan manusia diciptakan kan e, untuk ibadah dalam surat Al-Bainah ayat 7 tidak menciptakan jin dan manusia semata-mata untuk ibadah nah jadi orbitnya kita tuh manusia tuh orbitnya manusia tuh ibadah nah kemarin 11 bulan kemarin kita tuh keluar orbit nah, nah, yang ibadah harusnya ibadah. Uh -uh, yang harusnya kita taat pada Allah dan Rasulnya kita taat pada nafsunya gitu hmm. sama ego nah oleh karena itu Allah memberikan kita kesempatan satu bulan di bulan Ramadhan ini untuk dibina jadi training center istilahnya kan kita kemarin udah ngebahas ya, ya tentang Ramadhan gitu kan makanya kenapa kita sudah berkali-kali puasa puluhan kali puasa tapi tujuan puasa tidak pernah tercapai gitu menjadi takwa ya kan? Teruji ya. masih menghujat masih zolim gitu ya masih was was elisah prasangka sangka buruk. Nah berarti kan tidak berhasil puasanya. Lalu dengan adanya kita merumah paradigma maka insya Allah kita hujan saya tercapai. Nah jadi apa sih makna lebaran? Nah, sebenarnya Allah itu dalam satu bulan ini e, membina kita untuk bisa meningkatkan ketakwaan. Untuk apa? Untuk menjadi modal. Untuk kita mengaruhi sebelas bulan ke depan. Jadi sebenarnya kalau aku ya kalau aku kan karena memang tujuan penciptaan kita untuk taat ibadah, tentunya aku akan mencari seribu satu cara. Apapun deh yang penting selaras Quran dan Sunnah. Yang penting taat ini ke keluar takwa ini, mm -hmm. gitu ya kan? Nah, jadi dengan persepsi aku kalau aku sih gitu ya. Artinya. Hmm, Lebaran itu, arena perjuangan bagi mulai, gitu. bukan, bukan kemenangan. Jadi, aku tidak mau ikut persepsi lingkungan. Persepsi hmm. lingkungan itu sekarang adalah setelah bulan Ramadan 30 hari, itu kemenangan yep. lalu merayakan. Hmm. Kalau aku enggak, justru menurut aku, uh, bulan puasa ini uh, aku meraih takwa di mana taat ini menjadi sebuah modal hmm. untuk mengaruhi sebelas bulan ke depan. Karena ujian-ujian Allah, maka disitulah di sebelas bulan ke depan, kalau aku di koridor Tuhan terus, di mm. nah, situ aku bisa merayakan kemenangan. Baru kalau itu yang berarti merayakan ya, kemenangannya di hari Idul Fitri Iyi, yang iya. tahun depan. Ya. Kalau sekarang belum arena ujian baru mau dimulai. Oh, baru mulai. Iya. Jadi e, berarti itu ternyata persepsi lingkungan ya Mbak? Persepsi ya, ya, lingkungan Tapi e, nah, nah, nah, kan kan sadari hmm. gak salah Persepsi oh, itu kan tidak salah. salah Tapi kita jadi sulit untuk okay. uh, bisa berada di koridor terus Jadi sulitnya karena kita merasa sudah menang yeah. Kayaknya kayak puasa yeah. susah, makan, makan, itu udah menang yeah. gitu coba, ya. coba kita coba, kan yeah. nah, indikator evaluasi kita yeah. gampang ya yeah coba begitu abis sholat ish uh, sholat id mm -hmm. terus taatnya sama anak marah hmm, gojek telat sedikit bete terus nah terus taatnya kemana yang kemarin sebulan ngapain yeah, aja harusnya iya, kan taatnya harusnya kan? harusnya kan kemarin kita yeah. coba yeah. itu upayakan mm -hmm. bulan ramadan kemarin itu yeah. ya terbawa ter ter yeah. Yeah. dalam kesedihan yeah. yang yeah. dibayarnya yeah. hari-hari sehari-hari itu indikasinya, ya, Mbak. Ya, iya, jadi indikatannya masih mudah marah, berarti belum berhasil. Belum berhasil, puasa, puasanya belum Baru puasa, bisa, 8, 8. puasaan, puasaan. ya, ya, ya Sudahkah aku berpuasa. Iya, jadi memang kalau kita berada di koridor terus, artinya kita selama sebulan penuh. 24 jam mempuaskan kehendak diri hanya menjalankan kehendak Allah maka kita bisa merasakan apa yang Rasulullah rasakan seandainya setiap bulan adalah bulan yeah. Ramadhan gitu kan? bisa ya kalau kita kan sekarang seandainya nggak ada bulan Ramadhan kan? Iya iya ya bisa makan dan minum seenaknya seperti hari-hari sebelum <tuh>. <tuh>. Gitu, gitu ya. Gitu. Aduh. Teman -teman. <laughs> Jadi pantesan ya, Mbak kan aku juga suka dengar tuh ya, orang-orang bersedih. Gitu. Ada beberapa mm. orang yang suka ngobrol gitu, mm. ngomongin bahwa bersedih akan ditinggal. Oh, ya. Mungkin maksudnya itu ya Mbak pada saat dia sudah uh, dengan kesadaran bahwa dia sudah merubah paradigma bulan puasa yang tadinya. Mm. Hanya mengikuti keinginan ego, dia ganti uh, hanya mengikuti kehendak Allah Terus dia menyadari bahwa Idul Fitri itu bukan hari kemenangan, justru itu baru start awal dari suatu perjuangan kita sebagai iya. malam ciptaan Allah ini. Iya. Makanya dia bersedih gitu ya, mbak. Iya, ya, makanya kalau kita mengerti memaknainya ya, artinya memaknainya dengan seperti itu, maka kita tidak lagi melakukan hal-hal yang berlebihan gitu. Bayangin ya kan, semua banyaklah mengupayakan tersedia aneka menu masakan, ya. Gitu ya. padahal kita sebenarnya kan disuruhnya sepertiga mahal. padat, sepertiga cairan, sepertiga udara gitu kan? Lalu ya. eh, yang namanya baju baru sebenarnya itu kan lebaran untuk raga, padahal kan kita jiwa. Makanya ya. kita memang harus menyadari siapa manusia sejati. sejati. Itu ya. Yang lebaran ya. tuh kan? manusia yang sejati jadi seharusnya mengalami kemenangan dan merasakan kemenangan adalah jiwa jiwa, jiwa ya. yang sudah berhasil iya mengikuti pindah ya. kalau, kalau kalau kuasa dia adalah raga memang hanya lapar dan dahaga dan sibuk mudik iya padahal sibuk harusnya lapar. yang mudik itu adalah jiwa jiwanya kembali, kembali. kembali kepada fitrah jadi, jadi itu maksudnya ke kembali orbit. ke fitrah ya yang kembali ke jualan. Jualan. Jualan. kembali ke orbit, kembali ke dalam banget ya. Iya, itu kita di hari kita kita iya. oh, banget dari hari lebaran ini. Tapi, lalu banget nih, Somit kita pahami lagi gitu bahwa sebenarnya iya. makna dari Idul Fitri yang sesungguhnya itu bagaimana sih? Kita kan kita nggak mau loh kemarin kita sudah mencoba berupaya untuk merubah paradigma kita mengenai puasa mm -hmm. yang sesungguhnya menurut agama Islam terus di hari Idul Fitri ini kita gak dapat apa-apa biar satu paket gitu yeah. Kayak, kan bulan yeah. paket dan Idul Fitri ini yeah. mudah-mudahan dengan yeah. ya, apa yang kita obrolin hari ini nih, di hari Idul Fitri ini bisa membawa kita ke titik nol dari yeah. perjalanan kita selanjutnya selanjutnya yeah. sampai bulan ramadhan tahun depan insya Allah mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. dan lagi uh, tentang tadi, Ramadan tahun depan mm. gitu ya mm. Ramadhan yang akan datang kan masih insya Allah ya, Iya, ya, betul -betul. Ya, kan Nah, belum tentu kita bertemu dengannya ya. Makanya uh, Tetapi, ya, ya, ya. kepastian tentang kematian itu, itu gak pasti, pasti. Ya. Jadi memang alangkah baiknya alangkah sangat bermanfaatnya bagi jiwa kita ini Untuk um, um, apa namanya Mempersiapkan yang pasti-pastinya ya. Persiapkan yang pasti-pasti Bahwa kita akan mati ya. Anita. Anita, Anita. Ya. Jadi yang kita persiapkan adalah Bagaimana caranya 24 jam kita di koridor Tuhan ya. Dengan modal yang kita dapat Kemarin di bulan puasa Makanya kalau kita mati Saat itu kita bisa di dalam Koridornya Tapi kalau kita sibuk mempersiapkan Untuk Ramadan tahun depan Umumnya sih aku kan pelaku sejarah ya, umumnya si lalai gitu aku siapnya dengan yang besar-besar misalnya uh, siapnya dengan nanti kalau ada uh, musibah uh, kebanjiran aku siapnya itu padahal ngadepin uh, ART, ngadepin uh, apa namanya ya semualah ya. Uh, pegawai apa semuanya yang hari-hari itu kan harus berada di dalam koridor ya. Kayak contoh kecil aja yang tadi Mbak Mba juga bilang gitu ya tentang makan itu sendiri kan kita mm -hmm. sih hanya sepertiga sebenarnya. Mm -hmm. Sementara kalau Lebaran tuh kita udah mojo jorak mm -hmm. itu aja mm -hmm. sa dari satu itu aja udah hilang tuh Mbak yang ya, masih Mbak ke ke kesadaran Aga, kita iya. iya. memakai puasa iya. kemarin iya. aja tuh iya. baru satu itu iya. udah mulai luntur iya. gitu. Kan, Mbak. Iya berarti kan itu kan kemarin selama ini puasanya puasa raga jadi yang, -yang... Jadi sebenarnya hmm. kan apa -apa. iya, tidak apa-apa, iya. tidak apa-apa selama kita cukup. Mm -hmm. Yang yang apa-apa itu ketika kita tidak punya cukup banyak rezeki kita memaksakan Masakan. sesuatu itu jadi sesuatu yang Allah tidak iya. suka terpenuhi keinginan ya, ego. Ya. Ya. Balik uh, lagi, uh, se selama konteksnya itu menginginkan ego, uh, mengikuti keinginan uh, ego, uh, ego, itu berarti puasa kita tidak berhasil. Iya iya bulan Ramadan banget ya ternyata ini ini lihat aja di situ ya hmm. terus terus mbak kalau misalnya kayak hey, apa masih di ini ini kan ini kita silaturahim ke tempat mbak ini hmm. nah, terus kan habis ini lu kemana sih habis sini habis ini mau ya. ke keluarga yang lain ya, seperti ya. biasa ya. kan ya, ya, mengunjungi ya, ya, ya, ya. para ya, ya, ya. ketua oh, ketua gitu sepupu sepupu itu sebenarnya dalam Islam gimana sih Mbak sesungguh dalam ajaran Islam sesungguhnya? Sebenarnya dalam Islam kita memang disuruh Bersilaturahmi kan, ya. Cuma kita kadang-kadang bersilaturahminya hanya kesempatan di Lebaran. Kan hmm. gak apa-apa Karena apa? Karena waktu itu kan ada libur Semuanya punya waktu Ya apa-apa, ya. ya, ya, ya. oke banget gitu Kita memanfaatkan itu untuk menjalankan tugas ketaatan yaitu silaturahmi hanya memang kita harus menyadari dulu bahwa uh, ini konteks kita kan lebaran ya, ya. industri jadi uh, ketika kita uh, masih aku adalah raga gitu ya kalau kita aku adalah raga memang akhirnya kita yang kita jor-joran itu ya kebutuhan raga hmm. padahal kan harusnya kalau kita adalah jiwa nah waktu itu kita akan mengevaluasi introspeksi, apakah ketaatan meningkat si jiwa dalam iya. iya, jadi dia kan bisa lihat gitu, nah bayangin ya kalau kita memfasilitasi raga ya, bayangin ya fokusnya ke situ ya. perlu uang, ya, ya kan perlu, perlu banyak uang, perlu tenaga, terus hmm. segala macam tapi coba kalau kita jiwa Fokus jiwa itu, itu ke dalam merasakan semua dari Allah, bagaimana kita menjalankan tugas-tugas ketaatan itu hmm. dan kita siap kapan aja kan banyak nih misalnya waktu hmm. di lapangan kan waktu e, lebaran, karena liburan, apa banyak kematian kan kecelakaan, hmm. nah kan kalau kita di koridor kan langkah kita langkah Tuhan hmm. jadi kalaupun kita apapun yang terjadi pada saat itu ya, kita dalam konteks musnah hmm. karena kita di koridor, tapi kalau dengan persepsi, hmm. lebaran itu kemenangan, Lalu kita kemarin gak punya modal, hmm. hanya puasanya, hanya dapatnya lapar hmm. dan dahaga hmm. saja, ketakwaan tidak meningkat Gimana ya, padahal kan kita disuruh matilah, kamu dalam keadaan musuh dia yang, <tuk> yang, <tuk> yang harus dipersiapkan <tuk> gitu ya, Yang dipersiapkan itu justru ya. jiwa, ya, ya, jiwa. Itu ya. Yang sesungguh-sungguhnya, yang harus ready setiap iya. saat itu ya iya. Karena itu tadi Mbak Inka bilang, karena kematian itu pasti Yang pasti nah, adalah kematian Sementara kita mau iya, iya. iya. ketemu Ramadan tahun iya. depan itu masih belum Iya belum. Iya mm -hmm. gitu. <tis> Jadi begitu ya makna ramah, eh makna kelas ah. Oh sorry <tis> Makna hari raya, makna hidup fitri Pakai kaget-kaget Sampai kaget Jadi bener kan ya Kalau pakai persepsi spiritual, masalah Emang, emang ada, ada tapi in. kalau persepsi lingkungan selalu ada masalah, masalah. kuli ketupan, abu-abu, belum anak minta baju baru ikat pesawat, Bikur. enggak dapat masalah, semua. masalah semuanya masalah sesuatu itu bedanya ya. ya saat kita mau merubah paradigma kita kita ya. mengganti sudut pandang kita dari lingkungan hari raya Idul Fitri itulah kan? itu adalah kemenangan, dan Itu nggak salah, itu nggak salah, nggak salah, salah. salah. Kan yang salah. Iya. Tapi di sini iya kan mau, kita mau berbagi wawasan untuk soulmate Supaya nggak ya, ada masalah. Ya, <laughs> supaya masalah emang ada. ada, ya, Ini podcast kita ini. Iya, ya. Jadi bisa bahagia selamanya itu dijamin bisa selama kita mengikuti sesuai dengan ajaran ya, ya Allah sebenarnya dengan persepsi spiritual persepsi spiritual itu iya. bisa membantu kita hidup itu jadi kayak ada masalah ya. karena memang persepsi spiritual itu yang mengajarkan ilmu agama hmm. ya. ajaran hmm. Tuhan ya, yang membuat kita jadi Tuhan sudah mengatur bagaimana supaya kita ini di dunia ini bisa hidup bahagia bisa lagi, apapun ketetapan dia ya. apapun ya. Situasi, situasinya apapun, apapun ya. kita bisa bahagia makanya dikasihlah pedoman hidup ya. nih begini pakai gitu. ini pakai ya. gunakan gunakan ini. Lihat, dari lihat, sini. Dari sini. lihat dari sini lihat, lihat, lihat, ya. jadi, lihat, ya. jadi hmm. memang harus pedoman itu itu harus digunakan bagaimana melewati hidup saat kita hidup bukan untuk waktu kita mati dipakainya yang sekarang gitu kan telat ya Mbak kalau itu udah <laughs> nggak bisa kan kita Mbak pernah hidup iya, selama buat dia. kita yang iya. hidup itu kayak waste nya kita hidup iya ya. waist-nya kita menuju ya. kan ke iya makanya <laughs> ke sini aja kita dipakai waist iya, kan? masa hidup nggak nah. pakai waste uh, iya uh, uh, jalan Aduh. rumah Mbak perlu waste gimana <laughs> mau? iya lah, <laughs> haruslah nggak mungkin nggak pakai waist-nya jadi begitu ya iya <laughs> <laughs> Iya. Yeah. Yeah. Nah, mm -hmm. fitri mm -hmm. yang sesungguhnya itu seperti apa yeah. ya? sini mm -hmm. yeah. mm -hmm. nah, ya. Iya. Ya enggak enggak dilarang punya baju baru nih kayak kita pakai yeah. baju enggak apa-apa. Mm -hmm. Masak-masak di rumah juga gak apa -apa. Yeah. nggak apa-apa. Mana ada yang salah kok. Yeah. Baik aja kan kita nggak berubah bagaimana terus sudut pandang kita itu menjadi yang sesuatu yang spiritual yang membuat hidup kita terus selalu bahagia terus tentram terus hidup itu kan karena memang sesungguhnya sembuh ya mbak Indah ya indah iya. Mm. Iya. iya memang memang kita diciptakan itu uh, makanya Allah tuh sudah memberikan tugas sama kita tugas hmm. kita adalah ketaatan ya ketaatan itu kan ada dua ya dalam jalur hambur Allah dan hambur Nanas hmm. yang ditugas sebagai pengabdi dan Khalifah tapi Tuhan nggak membiarkan kita begitu aja gitu Tuhan kasih semua fasilitas supaya ini bisa kita lakukan, dikasih al quran dikasih suri taul ladan, dikasih akal, dikasih kalbu, dikasih penglihatan, dikasih pendengaran. Nah, yang tidak kan dikasih itu kemampuan. Itu, itu yang, yang harus kita upayakan oh, sendiri. Iya, kita harus mengolah nah, semua nah, potensi yang Allah gunakan berikan kepada kita untuk nah, menjadikan kita punya nah. kemampuan. Gitu, jadi memang uh, berbeda persepsi Idul Fitri ini, sudut pandang tentang Idul Fitri ini lebaran hmm. kalau dipandang dari sudut aku adalah raga dan aku adalah jiwa Sangat berbeda beda. ya, beda. bumi dan langit benar-benar iya. Dan juga cara mengupayakannya juga pasti beda kan? iya. Ii, kan, iya, kalau buat raga lihat timbangan berat badan, iya. supaya sehat iya. kan gitu ya Bu. <laughs> Jadi persiapannya Bisa, memang beda. beda Itu memang Bisa, beda gimana beda. caranya sehat. Jadi kalau ketemu sehat-sehat sehat gitu sehat, sehat. Ya. kan A raga A ya. <laughs> kalau jiwa kan gini taat-taat ta -ta, ta -ta, gitu. Ta -ta. Iya, memang <laughs> berbeda. Beda ya. ya. Iya, iya, iya. Gitu. Ya. Aduh, bener-bener. Oh iya, ada satu yang nih, uh, cerita, um, seseorang, musuhan, hmm. sama adiknya, hmm. ber tahun-tahun, gitu kan. Tapi mungkin karena sudah mulai mengerti makna lebaran yang sesungguhnya, akhirnya dengan kesadaran penuh di lebaran itu, bermaaf-maafan, gitu. Ya, karena, karena sebelum-sebelumnya, lebaran-lebaran sebelumnya tuh belum, Mbak, gitu baru di Lebaran kali ini muncul tuh rasa yang karena sudah ya itu berarti indikasi puasanya di bulan kemarin sudah berhasil dipakai mikir kali ya mbak ya? Iya, sama dia mungkin punya persepsi Lebaran itu maafan. Maaf. Nah, hmm. itu gimana mbak? Hmm. Kan, lebaran lebaran itu memaafkan. kan e, terus padahal kan memaafkan hmm. tuh setiap hari. Iya ya? Dulu, nunggu nunggu lagi, ya. perlu nunggu Lebaran. Oh, mungkin karena dengan dia udah mempunyai pengkhianat kepahaman mm -hmm. bahwa uh, permusuhan, keputusan uh, silaturahmi kan dilakukan ya Allah ya, yeah. mungkin dia mulai paham bahwa uh, itu dilakukan ya Allah ya, dia ya tunaikan semua keinginan Tuhan, keinginan Tuhan kan silaturahmi tersambung semua, mm -hmm. ya, itu ya, bagus bagus banget kan? Yeah, itu, yeah, bagus yeah. banget. Yeah. Mm. Tapi ya itu tadi. Ianya, ya kalau konteksnya bermaaf, oh. apa oh. tidak iya. ya. harus itu ayatnya? kita hanya kita mempersempit peluang ketaatan kita harusnya peluang itu setiap hari ada hmm. itu biasa ya, made ini kita bikinnya cuma di ram di, di lebaran dipolin gitu ya, ya, ya. Nanti, nanti aja, ambaran maaf ya dikumulatifkan maksud oh. itu betah oh, lagi di lagi lebaran kan? itu persetan nah, siluman lagi ya iya hmm. sebenarnya nggak salah tapi Uh, peluang kita beramal soleh jadi sekelip, harusnya banyak. kita tuh setiap saat tuh banyak banget. Setiap saat minta maaf, gitu yeah. ya, sama aman, iya, aman, sama aman, sama aman, sama aman, sama aman, sama aman, sama aman, memaafkan aman, sama aman, sama aman, sama aman, Tak perlu tidak perlu nunggu nunggu tugas tugas taat kita kita jalan jalankan ya. ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa nggak sih? Kita ini kotor lagi. Kalau punya kita, tapi sebelum kita makan salmit, izinkan kami ya, Mea Mimi, Intan, Cindy. Kami yang masih banyak kekeliruan ini Mohon maafkan lahir dan batin Semoga Allah Menerima puasa kita Dan ibadah ibadah kita lainnya Bila Taufik wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Mohon maaf Lahir dan batin nah, ya, Jangan lupa Sebelum kita tutup podcast kita mengenai Makna Lebaran kali ini, selamat untuk subscribe, share, like, dan comment. Di link kita biasa di YouTube atau juga bolin kata ini di Instagram. Kita juga ada, kita juga ada TikTok dan juga ada Facebook. Nanti semuanya bisa dilihat di bawah. <laughs> Ditunggu juga untuk sharing cerita yang yes. akan kita bahas di podcast kita. Yang punya masalah silahkan share ke kita <SILENGALAN> supaya kami <nanti> masalah <SILENGALAN> emang ada. ada. <SILENGALAN> Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, and comment di link di bawah ini ya Solmet.